Halo apa kabar teman-teman balik lagi di channel cara kita.id bersama Bang dani nah jadi pada video kali ini seperti biasa ya saya akan share ke kalian semua yaitu cara menghilangkan iklan yang mengganggu di HP Xiaomi yang terkadang itu sering muncul sembarangan ya cuy seperti yang kita ketahui MIUI dari HP Xiaomi ini terkadang sering banget memunculkan iklan ya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 Lalu kalian pilih di bagian sandi dan keamanan. Oke, kalian scroll lagi ke bawah. Kemudian kalian pilih privasi. Selanjutnya kalian pilih layanan iklan. Nah di sini eh, kalian tinggal menonaktifkan rekomendasi iklan yang dipersonalisasi. Ini kalian nonaktifkan. Jika sudah, selanjutnya kalian back aja selanjutnya kalian pilih di bagian otorisasi dan pencabutan nah lalu di sini kalian nonaktifkan di bagian MSA MSA ini adalah kepanjangan dari MIUI System Edge ya jadi MSA inilah yang mengatur munculnya iklan di semua perangkat hp xiaomi oke langsung aja kalian pilih cabut lalu kalian scroll ke bawah kemudian di bagian gate app Uh, ini kalian nonaktifkan kita tunggu prosesnya kemudian kalian pilih cabut jika sudah kita back aja ya kita back lagi kemudian kita scroll aja ke bawah setelah itu kalian pilih pada bagian privasi oke lalu kalian pilih iklan nah jadi di sini kalian tinggal menghapus ID iklannya ya cuy Langsung saja kalian pilih hapus ID iklan Kalian hapus ID iklannya ya Jika sudah kita back aja Selanjutnya kalian keluar dari pengaturan Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian tinggal menonaktifkan iklan yang sering muncul Di aplikasi bawaan HP Xiaomi nya Oke untuk yang pertama silahkan kalian buka file manager Setelah masuk di aplikasi file manager seperti ini Kalian pilih strip tiga yang ada di pojok kiri atas ini. Kemudian pilih setelan. Selanjutnya kalian pilih tentang. Nah di sini kalian tinggal menonaktifkan di bagian rekomendasinya ya. Jika sudah kemudian kita back aja. Dan keluar dari file manager. Berikutnya kalian buka aplikasi tema. Nah, setelah masuk di aplikasi tema, kalian pilih ikon profile di pojok kanan bawah ini. Kemudian kalian pilih setelan. Nah, di sini kalian tinggal menonaktifkan di bagian tampilan iklan. Jika sudah, kemudian kalian kembali. Selanjutnya kalian buka aplikasi Music. Setelah masuk di aplikasi Music, kalian pilih pada bagian strip 2 di pojok kanan atas ini. Kemudian, kalian pilih setelan, lalu kalian pilih setelan lanjutan. Kalian scroll ke bawah. Eh, di sini, kalian nonaktifkan pada bagian "Tampilkan Iklan" ya. Jika sudah, kemudian kita back. Selanjutnya kalian buka aplikasi browser. Setelah masuk di aplikasi browser seperti ini, kalian pilih icon profil di pojok kanan bawah. Kemudian pilih setelan, kemudian kalian pilih perlindungan privasi ya, oke seperti ini. Lalu kemudian kalian pilih blokir iklan, kemudian di sini kalian tinggal mengaktifkan blokir iklannya ya cuy. Nah jadi sekarang kita sudah berhasil menghilangkan semua iklan pada perangkat hp xiaomi kesayangan kita ini ya cuy. Oke itulah tadi ya cara untuk menghilangkan iklan di hp xiaomi terbarunya ya.